dan terhanyut seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Bawimin akan berikan vitamin bahagia Kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Para sahabat ya kita lihat sebelumnya keunggahan pertama ada bunga spesial dari Dede Lesti, persahabat, ya. Tentunya memposting sebuah postingan foto cantik, Masya Allah, luar biasa, persahabat, ya. Tentunya membuat kita semakin bangga pada Dede Lesti. Kita lihat bos babe kita semakin hari terlihat semakin cantik, persahabat, ya. Luar biasa, mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti. Amin. Ya Alamin. Dalam postingan tersebut juga tidak lesti, menurutkan sebuah kalimat caption, "Udah hari Sabtu lagi ya, jangan lupa bersyukur di hari ini, teman-teman." At least Daily, tentunya para sahabat ya, kita selalu bersyukur, alhamdulillah, tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan setiap hari, dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak pujian hingga komentar, para sahabat ya, ada komentar dari akun Bang Aril, para sahabat ya, di situ. Di situ mengatakan dalam kolom komentar cantiknya kesayangan Om. Wow luar biasa persahabat ya. Komentar juga diberikan dari akun Bang Ricardo Sinaga nih persahabat ya. Di situ mengatakan Wow ada sinar di kepalanya amazing ya mbaknya. <laughs> Cute banget persahabat ya. Memang kecantikan Lesti tentunya luar biasa mampu membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berikan kelancaran untuk usaha Dedek di kejarang. Berikutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial ini tentunya kabar bahagia juga alhamdulillah. Untuk sinetron Jodoh Wasiat Bapak babak kedua di Antv ini masuk ke-15 besar para sahabat ya posisi ke-12. Kita makin bangga mudah-mudahan kita tetap kompak selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Semangat para sahabat ya kita gaskan. Semoga bisa di 10 besar Amin alamin. Berikutnya kita lihat Ada unggahan dari IGSnya Abang Bilar Terbaru persahabat ya Yang hanya memposting sebuah Postingan Sepatu yang dijinjing Yang dipegang oleh Rizky Bilar Persahabat ya ada sebuah kalimat caption Yang dituliskan oleh Abang Bilar Sampai juga nih si Anu Pamer dulu ah mumpung belum banyak yang punya Wow Kayaknya limited edition persahabat ya Langsung terpampang nih di IG-nya bang Bilar sepatu mahalnya luar biasa Tentunya kita salpok juga sama tangannya Rizky pilar nih persahabat ya, Yang sangat keren dan ganteng nih tangannya ya <guruh> Walaupun gak kelihatan raut wajahnya Tangannya aja kita sudah bangga dan bahagia melihatnya Kita lihat juga persahabat ya selanjutnya Selain Rizky pilar mengunggah di gas pribadinya, lesi kejora pun mengunggah sebuah postingan foto cantiknya. Para sahabatnya makin kompak, makin bangga kita melihat kepada idola kita ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan selalu diberikan kelancaran untuk acara pernikahan mereka Bismillah persahabat ya Tentunya doakan yang terbaik untuk idola kita ini Mudah-mudahan selalu bahagia Amin Dan berikutnya ini kabar yang paling kita tunggu-tunggu persahabat ya Kabar yang tentunya membuat kita semakin bahagia melihatnya Lesti Kejora tentunya ada di lokasi syuting Rizky Bilar Wow, luar biasa yang sedang makan rajasi, para sahabat ya Wow, luar biasa Tentunya kita bangga kepada The Lesti Yang selalu mensupport, mendukung sang calon suaminya, para sahabat ya Wow, luar biasa Kita melihat ini tentunya makin bahagia Bikin naik imun, para sahabat ya Memang tentunya tidak dipungkiri bahwa hubungan Lesti dan Bilar sungguh mampu membuat para fans tentunya selalu baper. Pak sahabat ya, kita lihat nih kecantikan, kesetiaan dari Dedek Lesti yang selalu mensupport Rizky Bilar. Pak sahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cindukan vitamin manja nih, momen cute, momen mesra dari Dedek Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin informasi di sore hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh